besti besti ketemu lagi dengan aku di gebiar 123 dan video terbaru yang selalu aku upload setiap hari yang berisikan pola-pola gacor dan trik nyepin di game favorit kita semua di arena pragmatic di gamenya si kakeh Zeus ataupun olympus hari ini dengan modal Rp 95.000 dengan modal receh yang tidak baik pin aku bakalan merekomendasikan pola terbaru untuk kalian ya untuk mencari geratisan yang banjir cuan guys oke ini aku sambil menyapa kalian aku sambil putar pola kedua ya. Tadi di pola pertama itu ada putaran 8 otomatis di satu ceklis spin cepat. Pola kedua aku naik ke bet 4.800 dari bet 2.400. Pola kedua ini masih di checklist spin cepat 14 otomatis. Taruhan gandanya dinonaktifkan ya. Oke, kita gas ke pola-polanya dan kalian juga yang udah menunggu pola terbarunya Kalian langsung aja gas kuy untuk menonton video terbarunya di channel aku ya bareng barenggebiar123 Oke di checklist satu turbo aku kasih pola manual beberapa kali ya Oke kita manual beberapa kali Wah cakep banget nih pecahnya enak banget guys Waduh sayang banget ya nggak ada kali-kali yang padahal pecahnya lumayan banget gitu Oke okay, kita lanjut ya untuk manual, lanjut manual, manual. Wow dapet guys, momen geratisan skater yang menjejer. Wah cakep banget. Biasanya momen skater yang menjejer ini cuannya banjir sekali guys. Oke okay, kita lihat ya, banjir apa enggaknya di skater yang menjejer yang aku dapatkan. Oke, okay, ada kali 5 dan 4, ada wow, lumayan 44.000 dikali 9, wow, dapat sensasional ya 400.000 lebih guys, wah, wow, feeling aku tidak, menyel, tidak meleset ya teman-teman, dan ternyata skater gratisan yang pertama dan... Dengan skater yang menjejer ya ini gratisan pertamanya tiga skater yang menjejer Wow isinya langsung sensasional padahal kali-kaliannya masih minim banget ya cuma 9 wih enak banget langsung sensasional 400 ribu guys Wah ini rekomendasi banget ya pola yang hari ini Aku bagikan untuk kalian Pokoknya kalian jangan sampai terlewati guys Pola-pola yang selalu aku bagikan setiap harinya di video Yang selalu aku upload juga setiap hari Dan makanya buat teman-teman diaktifkan ya notif loncengnya guys Dan jangan lupa juga untuk selalu bantu like and share-nya di video-video setiap harinya yang aku upload ya oke okay, ada kali dua 26.000 ya dikali 11 wow sensa lagi guys sensasional lagi 293.000 hampir ke 300.000 ya sensa yang kedua oke okay, aman banget berarti ya gratisan pertamanya lumayan sekali banjir banget cuannya mendapatkan dua kali pemandangan sensasional kalian pokoknya kalau nyepin-nyepin dan mendapatkan gratisan apalagi momen gratisannya skater yang menjejer wah itu kalian jangan risau guys itu pastinya dalam gratisan kalian bakalan selalu banjir cuan ya teman-teman ya ada kali dua dan 6 kali kalian udah naik lumayan banget ke kali kalian 21 Oke hey, biru pecah, wah cawannya sayang banget ya kurang satu guys. Oke okay, biru ada kali dua cincinnya dong ini kurang satu loh. Oke okay, ada kali dua lagi, wah sayang banget ya cincinnya nggak dikasih turun lagi guys. Jadi nggak ikut pecah Dikali kali dua lima aku dapat nice tujuh ribu. Nah biru lagi ada kali dua juga. Oke, okay, kuning, merah bolehlah. Merah. Oke, okay, cakep banget si merah akhirnya pecah juga. Eh, okay, 8.000 dikali 27. Oke, okay, aku dikasih tambahan super B di akhir spin di gratisan pertama yang aku dapatkan ya. Wah, lumayan banget nih. Hampir ke 1 JT enggak sih ini? 1 JT enggak ya? Kira-kira di gratisan pertama Wah satu JT guys Satu JT lebih ya isi cuannya Wow ini termasuk gratisan yang banjir banget Isi cuannya teman-teman ya Kalau di bed yang kurang dari 100.000 Kita bawa modalnya guys Oke satu JT Wow enak banget nih gratisan Pertama ini bisa banget nambahin Tujuan aku untuk naik lagi ke bed yang lebih tinggi satu tahap ya kita naikkan lagi satu tahap ke bed 10k dan untuk melanjutkan nyepinnya aku putar kembali polanya di pola pertama itu di putaran 8 otomatis ya taruhan ganda diaktifkan oke pola kedua masih di checklist yang sama ada putaran 14 otomatis ya teman-teman 14 otomatis taruhan ganda di dinonaktifkan nah putaran yang banyak pastinya aku nonaktifkan taruhan gandanya karena aku berharapnya ada kali-kalian yang mau connect di luar guys nah waduh sayang banget ya kali 8 gak connect guys Okay, kita lanjut dari modal lima 95000 tanpa by spin cuan aku udah naik ke cuan 1JT guys Wah enak banget mengandalkan gratisan di arena gubiar 123 pastinya selalu positif untuk wd guys ya wah ini udah rekomendasi banget untuk kalian polanya rekomendasi arena bermainnya lebih rekomendasi oke di pola checklist aku kasih pola manual wow dapet lagi dong baru satu kali di manual langsung dapat lagi gratisan perta eh, kedua ya aduh sorry guys ini gratisan yang kedua aku di bed sepuluh nih, Oke okay, biru jam pasir dah gas kuih Oke okay, jam pasirnya kurang satu guys Wah dosa banget nggak turun lagi ya Nah biru lagi ini si biru mudah banget ya untuk pecahnya teman-teman Oke okay, cakep Gunung juga Nah ada kali lima ya oke okay, hijau Wah cawannya Nggak, nggak turun lagi jam pasiennya kurang satu juga guys lagi sangat banget nih Oke okay, kuning pecah ada kali dua Nah ini yang penting cuan aku udah naik beberapa kali lipat ya Dikasih tambahan menjadi cuan lebih dari modal aku guys ini udah menjadi beberapa kali lipat guys Udah nyampe ke hampir cuan satu jeti dari modal 95.000 Wah enak banget teman-teman ini tanpa by pin ya kita bisa positif untuk selalu WD-WD guys di gejir 123 di game si kakek ini arena bermain yang mudah banget untuk menaklukkan si kakek pastinya yang sering banget kalian mainkan ya di arena pragmatic kalian guys oke cakep banget jam pasir akhirnya pecah guys wow pecah 44000 nih Wah nggak dikasih kali-kalian bestie. Waduh enak banget padahal pecahnya Waduh cawan juga ikut pecah guys Oke ada kali tiga akhirnya 69000 dikali 14 Akhirnya sensasional 900 lebih ya Wah gratisan pertama aman banget Gratisan kedua aman banget ini rekomendasi banget untuk kalian. Oke teman-teman, nanti ketemu lagi dengan aku di pola-pola terbaru di Gebiar 123.